Channeli kebanalusi. Saya akan merangkai rangkaian, rangkaian jiuka, jiuka ikebana ikenobo. Yang saya pakai di sini adalah vas keramik, cukup tinggi vasnya. Lalu saya pakai ornamen. Ini adalah bambu. Bambu yang dipotong, di slice gitu halus, tipis-tipis. Sekalau lihat dari belakang, seperti ini. Saya hanya tempel saja dengan glue gun, dengan lem, ya. Karena ini tidak permanen. Nanti setelah selesai merangkai, rangkaiannya sudah jelek, saya akan copot supaya fasil bisa dipakai untuk rangkaian lain. Ya depannya. Jadi ini agak ke belakang, ini agak ke depan supaya membentuk dimensi. Saya akan pasang daun dulu Daun pillow ini yang warnanya cantik sekali Dua, saya pasang. Satu menghadap agak ke belakang, satu agak ke depan ya, seperti ini Lalu saya akan pakai bunganya bunga rose Kebetulan saya dapat bunga rose ini besar ya Warnanya unik sekali Ya, Dasti gitu, panjang dulu, smile sama kita, ya. Lalu yang pendek saya taruh di belakangnya, smile juga, seperti itu. Saya punya. Biji-biji ini saya, agak, saya belum tahu namanya nih. Nanti saya akan tulis di kolom bawah ya, di caption bawah apa ini namanya. Saya akan, saya sudah kasih kawat di sini. Saya taruh di sini, dia agak turun ke bawah. akan pakai beberapa Bisa ada yang menghadap agak ke atas Ya Seperti itu Lalu satu lagi Warnanya matching sekali dengan Bambu Oke Ya Lalu saya akan pakai bunga untuk aksennya karena disini warna bunganya agak kurang cerah ya. Lalu saya pakai yang agak tinggi di sini, gebra. Warnanya koordinat sama buah-buah kecil ini. Nah, seperti itu. Saya akan pakai dua gebranya, satu lagi yang pendek saya akan taruh di sini. intip aja. Nah, setelah itu seperti biasa saya akan kasih pengisinya atau asiran yang kita sebut asirai Ini um, cantik sekali. Rasidahnya dia sudah mekar ya solidago. Saya akan taruh di sini. Iya. Ada yang panjang juga. Lalu di bagian sebelah sana saya akan taruh juga untuk ada pengimbangnya. Sini ya. ya. Kemudian di sini sekaligus menutup celahnya. Oke. Okay. Jadi ini ornamennya ini saya tempelnya justru di fasnya. Bukan di biasanya kan ornamen kita pasang di di bunganya ya, supaya bunganya ada ornamennya. Tapi ini karena fasnya tinggi, jadi ada kesempatan untuk saya menaruh si ornamennya justru di, di fasnya. Jadi sedikit agak e, berbeda dari yang biasanya. Ya. Karena kalau fast ini tinggi ini kalau kita kasih ornamennya semua di atasnya tuh akan jadi tinggi sekali ya. Ini fast cukup tinggi. Jadi di sini karena ornamennya sudah sangat dominan sekali, maka bunganya di sini hanya sebagai Pelengkapnya aja ya, walaupun ini rangkaian ikebana tetapi tetap kita bisa pakai Ornamen, macam-macam ornamen Kalau kita lihat dari samping seperti ini ya. Jadi memang tetap ada yang ke depan. Jadi memang ciri-ciri khas Ikebana itu seperti itu ya. Tetapi ini tidak berlaku untuk Semua guru atau semua orang Hanya masing-masing orang, masing-masing guru punya Uh, ciri khasnya sendiri, cara penyampaiannya juga punya gayanya sendiri. Nah ini termasuk gaya saya ya, yang saya mau uh, flowernya tuh smile sama kita. Karena kalau di dalam jiwa jiru itu tidak ada cara baku, ya, jadi kita boleh mm, mengeluarkan kreativitas kita, kita boleh berhayal bagaimana membuat rangkaian. Jika itu tidak seperti rangkaian shoka misalnya itu ada aturan makunya. Nah, tetapi di dalam ciuka pun di dalam ikebana itu tetap kita memperhatikan karakter karakter dari pada material itu secara individu ya jadi sendiri sendiri. Seperti rangkaian ini walaupun ornamennya ini sangat atraktif. Tetapi si bunganya juga menyatu dengan dia. Tidak dia sendiri berjalan sendiri atau ornamennya berjalan sendiri. Jadi movementnya ini di sini kan e, ada aliran seperti aliran gitu ya, tergerakan seperti ada aliran. Lalu rangkaian bunganya juga saya pasang seperti ada aliran juga seperti ini ya. pasangannya kan ada yang ke belakang sedikit, ada yang di tengah, ada yang di depan. Jadi mengikuti mengikuti mengikuti flowingnya daripada si ornamen ini sehingga bisa menjadi atau mendapat satu unitinya satu kesatuannya ya. seperti bunga di sini bunga di sini kan agak pucat begitu ya nah saya kasih dia yang kontrasnya di sini sehingga yang pucat ini menjadi menonjol ya walaupun dia pucat dia menyatu sekali dengan ornamennya gitu. jadi sifatnya juga Uh, warnanya ini kan dia beda, tetapi walaupun beda Dia masih masuk dengan bunga rose-nya ini ya masih bisa uh, menjadi satu kesatuan dengan bunga rose-nya ini Jadi di dalam rangka kebana pun Kalau pribadi saya itu masih uh, terpaut dengan prinsip dasar desain Jadi disitu ada unity-nya, ada kontrasnya, ada balance-nya ya proporsionalnya bagaimana itu semua ada di sana saya kasih bunga statis supaya warnanya dia lebih hidupnya karena kalau tidak ada warna yang strong lagi kalau nggak ada statis sepertinya warnanya agak pucat jadi saya akan tambah di sini statis supaya warnanya lebih hidup Saya akan kasih juga yang agak panjang ke depan. Sedikit. Iya. Jadi sudah dikasih statis. Langsung berubah ya. Warnanya jadi lebih cerah. Oke, rangkaiannya udah selesai. Jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan di share, di like, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.